Halo sahabat Bedil dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bedil dan berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri Jawa Timur. Oke sahabat Bedil dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya sahabat Bedil dan kali ini saya akan mengulas senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 hitam ini ya sahabat bedila. Jadi seperti ini untuk tampilannya yang super mungil, kecil kecil cabe rawit tapi untuk tampilannya luar biasa elegan dan sangat cakep banget ya sahabat bedilan Nah daripada kalian penasaran yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Airyvel oke yuk langsung saja kali ini kita akan mengulas spesifikasi singkat dari senapan angin gejluk DWP Fusion 2540 hitam ini ataupun seringkali disebut dengan senapan angin angin kecil-kecil cabai rawit ya sahabat bediler Nah untuk panjang laras dari senapan angin ini yaitu memiliki panjang 40 cm yang ini terbuat dari bahan baja pilihan ya sahabat bediler kemudian untuk tabung dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki diameter 2 mm ya sahabat bediler Nah untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem dua cara yaitu bisa menggunakan pompa gejruk manual ataupun bisa menggunakan pompa PCP ya Bedila. Jadi untuk pompa gejruknya itu bisa dihentakkan ke tanah Dan untuk pompa PCP-nya nanti ada sendiri ya sahabat bediler Nah untuk pengisian anginnya bisa menampung di tekanan angin hingga mencapai 2000-2500 PSI aja ya sahabat bediler Dan pastinya untuk uji power yang dihasilkan dari senapan angin ini pun juga luar biasa mantap Meskipun kecil-kecil aja berawi tapi untuk akurasi dan powernya pun pastinya luar biasa akurat dan mantap ya sahabat Bediler. Nah untuk visir dari senapan angin ini ada dua ya sahabat bedire jadi ada di visir depan dan juga belakang nah visir ini pun juga bisa disetting sesuai kebutuhan apabila sahabat bedire tidak ingin menggunakan visir maka sahabat bedire bisa memadukan dengan aksesoris tambahan yaitu menggunakan teleskop ya sahabat Bediler. nah untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan nah untuk grendelnya ini memiliki sistem putar tarik hingga lima tarikan ya Sahabat jadi semakin banyaknya tarikan yang dihasilkan dari senapan angin ini, maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya Sahabat Pediler. Nah oke okay. kemudian lanjut untuk bagian popor dari senapan angin Nah ini popornya sangat kuat ya sahabat bedir Karena terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan Yang memiliki varian popor hitam mini full hitam ya sahabat bedir Jadi seperti ini untuk tampilannya Nah oke okay. untuk kali ini saya juga akan memadukan dengan beberapa aksesoris tambahan Yaitu ada peredam basnel HW100 dan juga ada teleskop gamuh 39x40 EG ya sahabat pediler. nah kali ini saya juga akan mengulas spesifikasi singkat dan fungsi dari teleskop dan peredam ini ya sahabat pediler. oke yang pertama yaitu ada peredam basnel HW100 nah peredam basnel HW100 ini sangat membantu meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga 80% mode senyap dan peredam ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin Mulai dari gejluk sap dan juga PCP ya sahabat pediler. Oke lanjut untuk aksesoris yang kedua yaitu ada teleskop Gamo 39 kali 40 EKI. Nah teleskop ini pun sangat membantu dalam membidik sasaran jarak jauh hingga 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat pediler. Jadi di dalam lensanya ini pun sudah dilengkapi dengan lampu reticle sehingga sangat cocok digunakan untuk berburu di waktu sore hari ataupun malam hari ya sahabat pediler. Nah ini ini pun juga sudah dilengkapi dengan tutup pelindung lensa jadi lensanya lebih aman ya sahabat bidir ketika saat digunakan dan tidak berdebu ya Oke untuk teleskop ini pun juga sangat cocok digunakan di berbagai jenis senapan angin mulai dari sub gejluk dan juga PCP ya sahabat bediler Nah jadi seperti ini ya sahabat bidir untuk tampilan senapan angin gejlug DPP Fusion 2540 hitam ini jika dipadukan dengan beberapa aksesoris tambahan seperti teleskop dan juga peredam basnel HW100 nah, luar biasa banget ya untuk tampilannya sangat elegan dan super super cakep banget dan pastinya tidak kalah dengan jenis-jenis senapan angin yang lainnya ya sahabat bediler. Oke, sahabat bediler yang terakhir untuk harga dari senapan angin ini juga dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah yaitu hanya dibanderol dengan harga Rp 1.975.000 sahabat bediler sudah mendapatkan Senapan angin gejrup mini dengan akurasi yang akurat dan power yang luar biasa mantap dan kuat ya sahabat bediler Nah meskipun tampilannya kecil mungil seperti ini tapi untuk akurasi dan powernya pastinya tidak bisa diragukan lagi ya sahabat bediler Nah, dengan harga segitu pun sahabat bidela juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan seperti peredam standar, spare part tali sandang dan pastinya juga sudah mendapatkan STKS yaitu surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi untuk senapan angin ini pastinya sudah dijamin aman ya sahabat bidela. Jadi sahabat bidela tidak perlu takut untuk membeli senapan angin ini ataupun ingin menggunakannya ya sahabat bidela karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Oke sahabat beda, mungkin itu saja untuk Ulasan spesifikasi beserta Full set dari senapan gejruk mini ini Semoga informasi yang sudah Saya sampaikan tadi bisa bermanfaat Dan bisa membantu Nah bagi sahabat beda yang ingin tahu harga Secara full setnya ataupun ingin membeli Senapan angin ini bisa langsung order Sekarang juga di admin Jaya Edifler. Nah untuk informasi pembeliannya Nantinya akan saya taruhkan di link Kolom deskripsi di bawah ini ya Sahabat beda Oke sahabat beda seperti biasa untuk mendukung channel